Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Ad Creator Milenial Medan. Nah, kalian bisa kunjungi channel saya di pencarian Ad Creator Milenial Medan, dan kali ini saya akan mengupas manfaat kopi hitam. Nah, mendengar kopi hitam mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, ya guys banyak sekali di kalangan remaja remaja sekarang mengkonsumsi kopi hitam di tempat-tempat tongkrongan -tempat dan kalian bisa juga konsumsi kopi hitam di rumah meskipun tidak keluar rumah ya guys nah banyak sekali riset membuktikan ternyata kopi hitam ini ada kaitannya dengan kesehatan guys satunya yaitu menetralkan kadar gula pada diri kita guys. Nah, luar biasa ya guys, manfaat kopi hitam. Nah buat teman-teman sekali berat badan yang berlebihan kalian bisa konsumsi kopi hitam tiga kali dalam seminggu. Nah, ya. Dan saya juga salah satu penikmat apa pecinta kopi hitam ya guys. Nah, saya mengkonsumsi kopi hitam merek Sidikalang. Nah, seperti ini guys. Ya, misalnya lihat. <tuh> Nah, saya sangat sering mengkonsumsi kopi hitam di tempat kerja dan sebagai penggantinya saya mengkonsumsi kopi hitam di rumah, guys. Ini kopi hitam merek Sidikalang ini sangat nikmat hmm. semua nikmat guys nah, saya racik tadi kopi hitam saya rebus ya. nah, langsung saja jangan kemana-mana tonton videonya sampai habis kita akan mengupas manfaat kopi hitam ya. so jangan kemana-mana Bisa kunjungi link 7 manfaat sehat kopi. Penelitian selama 25 tahun terakhir menguap, banyak manfaat dari kopi. Namun, manfaat sehat hanya bisa didapat bila meminum kopi tanpa tambahan pemanis atau susu. Yang pertama itu, nah, antioksidan. Sangkir kopi mengandung hampir 1000 senyawa berkapasitas antioksidan tinggi. Wow! Oh. Hmm. Kopi sangat luar biasa ya guys. Nah yang kedua, cegah kanker. Kopi bisa turunkan risiko kanker payudara dan prostat. Namun namun studi terkait ini masih banyak diobservasi. Nah yang ketiga, tingkatkan konsentrasi. Apa pada kopi mampu tingkatkan konsentrasi? Namun kopi tak bisa meningkatkan kreativitas. Nah yang, yang ke risiko depresi kopi mampu turunkan resiko depresi pada perempuan berdasarkan studi dari high depresi bisa ditekan bila 2-3 sangkir kopi per hari nah, nah inilah dia 4 kopi hitam nah, nah ini juga dia yang tadi kita bahas turunkan inflamasi nah, kopi bersifat anti inflamasi sih bisa menurunkan risiko diabetes tipe 2 hingga Parkinson. Nah guys, luar biasa ya manfaat kopi hitam. Nah, jangan kemana-mana, tonton terus video ini dan ikuti tipsnya. Terima kasih.